oke kembali lagi di channel derosa auto nah teman-teman kita gerebek showroom lagi di Dens auto mobilnya ada beberapa unit yang bisa merekomendasi ya bersama Cimelan salam kenal sebelumnya oh, iya. Oke okay. gimana kabar Cimelan baik. baik terima kasih nah Cimelan sebelumnya tolong disampaikan nomor telepon Cimelan beserta alamat Oke okay. Cimelan. Ya. selamat siang dan auto beralamat di Serba Oto Palemsemi Blok A2 nomor 21. Okay. Mau yang tanya-tanya, mau yang tanya-tanya WA ataupun apa bisa telepon ke 082122498278. Oke. Okay. Ya. Tersambung via WhatsApp ya. Boleh, langsung. Ya langsung, ke ya. langsung ke WhatsApp ke WA langsung okay. ya Oke, nah di sini unitnya mobil face mopping semua rata-rata yang mungkin harganya bisa merekomendasi buat teman-teman yang ada kebutuhan untuk mudik lebaran untuk keperluan kan lagi mau menjadi kuasa lebaran, Pak ya, lebaran. Nah, tentunya di cimelan ini ada paket-paket yang siap bisa merekomendasikan tanpa ya. dp juga oh, ada. Ada. Aja, tenang aja tenang nanti ada pokoknya Benar, luar biasa hmm, nah iya. teman-teman ikutin terus videonya dan di skip skip mungkin ada beberapa unit yang teman-teman butuhkan Oke okay. ya. tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya pun semangat bisa memberikan informasi kepada teman-teman dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobil serta motornya mau di review dibantu pasarkan agar bisa merekomendasi bisa menghubungi saya di kolom deskripsi Oke okay, kita langsung aja cemerannya Oke okay, siap Nah di sini ada mobil apa nih Cik mobil Aila. Aila. Aila tahun berapa nih, Cik Aila tahunnya 2017. 2017. tipenya nya X manual. manual. Yang lebih bagus lagi KM-nya istimewa. Oh. KM-nya baru 21.000. KM-nya 21.000. Iya. 21.000 record. Wow. Harga second tapi terasa mobil Luar baru. Luar biasa. Iya. Buat ganjil ya, teman-teman. pajaknya juga panjang. Betul, iya. pajaknya di bulan September dan berplat daerah Bekasi Betul. ya jadi yang mau lebaran bisa bawa mobil ini dulu Bener. ganti pajaknya nanti masih belakangan masih, masih belakangan. panjang. kondisi nah. juga bagus banget ya Ci ya. Dijamin boleh Dijamin. dicek langsung kalau ya, iya. Nah, harganya berapa, sih? Kira-kira. Nah, Cik? otr nya ini di 95. Kalau mau kredit juga bisa dibantu, DP-nya cuman 10 juta saja. 10 juta saja. 10 juta, oh. angsuran 2, juta, 2 jutaan lebih. 2 juta berapa, Ci? Nah, Dua 2,8. 2,8. DP 10 iya. juta, angsuran 2,8 iya, selama betul. 4 tahun ya. Iya, betul. Nah, ini teman-teman mobilnya masih muda banget, iya. masih bagus sekali untuk secara kondisi maupun dari segi mesin iya. dan kilometernya pun merekomendasi Betul, ya, betul sekali, sekali Pak. Iya. DP 10 juta angsam 2,8 Teman-teman yang mau nego DP atau nego angsuran Ngobrol aja langsung ya, ya <laughs> Boleh langsung aja pokoknya sesuai Kalaupun mau DP nya berapa pun kita siap bantu Siap bantu Untuk data dijamin kita bantu Yang penting approve Yang penting sampai approve ya betul nah, Teman-teman ya. pasti punya mobil dibantu sama Cimelan ya. Baik selanjutnya Ci Oke okay. Nah ini ada mobil nah. apa Ancan, nih Mobil ya. sejuta umat sejuta umat Mobilnya bagus banget nih Ci Ya mobilnya tua tapi keren banget. Iyalah mestinya kayak tahun dua ribu dua Barangnya masih, original masih semua, cool orisinil semua. Masih oh. full orisinil. Wow orisinil. Kaleng Tanpa, semua. Masih kaleng ya. Tanpa ada dempulan. Tanpa ada dempulan. Nah, nah, boleh temen -temen. dicek. Apansa G tahun dua ribu sih Apansa G manual dua ribu dua enam. Dua ribu enam. Ya. KM-nya ya? juga asli seratus ribuan. Seratus ribuan. Empat nah. ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Depok ya. Depok betul. Betul. dan pajaknya di bulan April 2020. Iya, dua, benar. Ya. Atas sama perorangan ya, Ci? Atas sama perorangan. perorangan. Ini orangnya juga pakai cuma buat ya, acara wiri daerah Tangerang ya, sekolah, Pak. Mm -hmm. Tapi memang overall secara kondisi saya saya yakinkan ini masih full original loh, teman-teman. Mm -hmm. insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman secara kondisi. Nah, untuk harganya berapa, Ci? Iya. Yeah. Untuk harganya ini dibawa uh, di 75 an tujuh juta ya di OTR 75 juta kalau okay. mau kredit di juga masih bisa dibantu. Okay. mau DP-nya berapa lima belas pokoknya tergantung budget. Dipastikan mobilnya benar-benar nggak bakal ngecewain ya. buat teman-teman. Dijamin kalau mobilnya jelek garansi uang kembali nah, transportasinya. Itu nah dia. itu dia yang ditunggu-tunggu dan berhadiah juga kalau belanja di Jaya Auto. Oh gitu sih. Ya. Berhadiah apa tuh, Ji? Oh, mau tahu ah. langsung aja datang oh, langsung ke Dana Auto aja. dong pak. Iya. Poin langsung ke Cimelan. Okay, iya. Cimelan kalau untuk kredit berapa nih Ci? DP nya bisa 15 belas. DP lima juta. Lima angsuran dua jutaan juga. Angsuran dua dua tiga. Dua DP 15 juta. 2,3 ah, ya, ya. ya. sama empat ya. tahun. Ya. Wih luar biasa, rekomendasi okay. sekali. Ya. Dalamannya juga pasti masih full masih original, full original ya? Iya, boleh dilihat hmm. nanti ya. Pokoknya nggak kecewa deh. Benar, bener. Dijamin. Bener. Pokoknya, uh Jangan lihat tahunnya, tapi Grace banget. Bannya juga satu lagi. Ban serapnya aja masih ori semua, masih belum ori. pernah turun. Belum. belum pernah turun. Bener, Benar. Boleh dicek. Widi. Nah, Lima runding lu, teman teman. Ini mobil, Luar ini mobil biasa. antik. Jarang jarang ada Betul, loh. Betul pak. Boleh nih Buktikan langsung ke lokasi ya. Kalau saya belum punya mobil, udah saya bayar <laughs> di mobil <Yeah>. ini. pakai. Oke. Barang koleksi. Oke, okay, ya. selanjutnya. Sekarang Cik. lagi Grand Divina. Grand Divina. <laughs> Tahun berapa nih, Ci? 2012 XP. 2012 kali V ya. Iya, Kalifi. Tak Ini manual, manual. 2012, pajaknya juga panjang. Pajak bulan 8. Agustus 2023 Iyi. berplat genap untuk alamat SNK di daerah Bekasi juga ya. Betul atas nama perorangan sih atas nama perorangan, perorangan. Iya. kilometer berapa Cik kilometernya 80-an 80 ribuan iya. 2012 buat transmisi manual betul Weh, masih bagus ya kilometer masih bagus juga. semua kira semua di denoto barangnya bagus. dijamin bagus Benar. ori semua sampai interiornya juga wangi dan rapi. oh, buat nah. teman-teman di Cimelan ini menjaga kualitas kendaraannya buat teman-teman yang Mau beli mobil ini, insya Allah nggak akan dikecewakan karena secara kualitas dan kondisi mobilnya luar biasa. Iya, Benar-benar sudah melewati uh, uji kelayakan. Udah uji kelayakan, betul. boleh di tes drive langsung ya kalau kasih. Dan harganya juga terjamin murah, ya iya kan? Nah. Harganya berapa nih Ci? Itu belum ngomongin iya. harga nih. Iya. <laughs> OTR-nya di 85-an, 85-an. DP-nya bisa 10 juta, DP 10 juta dengan angsuran 3 jutaan. Masih worth it, tinggal tawar lagi aja. Iya, pokoknya nah. kalau sesuai budgetnya aja deh, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi ya. Betul, ah. kilometer juga masih rendah, mobilnya betul. masih bagus, okay. aman gak bekas laka, nggak bekas banjir Siap. ya. Cie. Tidak, betul. tidak, pokoknya garansi tidak bekas tabrak dan banjir. Tuh, so, apalagi tuh temen-temen mau -temen, oh udah mobilnya bagus, harganya lumayan. Ah, masih, nah. betul nah. ya. Ayo ditunggu ya semuanya ya, <laughs> jangan sampai ketinggalan nih mau lebaran nih. Bener, nah, mumpung nih, Kapung. mumpung ya. mau lebaran. Nah. Ini satu lagi. Nissan. Nissan X-Trail. Ya. Tahun berapa, Ci? Ini tahun 2015. Ini sangat istimewa sekali. Oh. Nah, apa yang diistimewa? Mm -hmm. Harganya istimewa. Mm -hmm. Paket kreditnya juga istimewa. Tuh, oh, nah, gitu. Iya, betul. Nah, ini tipe apa nih, Ci? X-Trailnya, Ini 2,5. Ini yang model ya? barunya kan, oh, Pak. 2,5. Uh -uh. Iya, yang betul. Model facelift yeah. buat teman-teman untuk alamat SMK di daerah Jakarta Utara. Heeh. Uh -uh. Dan Pajaknya di bulan Februari. Di bulan Februari 2024. Oh Februari 2024, ya, pajaknya betul. enak bener. Betul, plus. jadi seperti uh, beli mobil baru. Bener, nah, bener, bener, bener. kita untuk bulan Februari hmm? kita ada promo yang mau kredit tanpa DP. Tanpa DP. Hanya bayar angsuran pertama saja, boleh bawa pulang mobilnya jika diapprove. Itu dia hmm. nih yang dicari, kan? teman-teman tanpa bawa keluar duit gede, -gede Pak. Uh, uh, uh, uh. bayar angsuran pertama aja. Angsuran pertama iya. ya? Mau tahu angsurannya berapa tuh, Cik? Lima jutaan aja, 5,5 juta 5,5 selama mau lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima Seratus ribuan. Ya, Wajar lah 2015. 2015. Betul, ya, enggak. Betul. Jadi, kalau nggak dipakai-pakai juga ribut, <laughs> <laughs> ya kan? Iya, Bingung dah ya. nanti. punya mobil di garasi aja, iya. ya kan? Karena ini mobil nah. mobil harian ya. Iya. Betulanya. Yang penting barangnya masih ori semua, betul. dicek langsung aja ke lokasi. Betul. Biar lebih puas. Tes drap langsung Des, drap, gratis, gratis free. Pokoknya. Iya free kopi. free kopi juga. air jeruk, udah pokoknya siap di sini santai-santai. Dan juga, Cik kalau uh -huh. teman-teman mau bawa mekanik juga boleh. Boleh, boleh Cik, silakan. silakan bawa mekanik. Kita semua terbuka, mobilnya boleh dicek. Betul. Boleh, mau dibawa ke bengkel resmi pun juga boleh, manapun juga boleh mau. Buat teman-teman juga barangkali yang mau kredit via syariah juga bisa ya Ci. boleh ya, ya ada mau syariah juga bisa Lalu, oke teman-teman banyak pilihan untuk membeli mobil ini bisa kredit konvensional ataupun kredit syariah sekalipun iya. pasti dilayani sama cimelan oke. bahkan yang tanpa DP sekalipun dilayani. ini betul kan banyak macem <laughs> iya mobil-mobil mobil mewah loh ini DP. ekstril nah iya. oke Ci, iya. selanjutnya ini lagi nah. Outlander Outlander okay. nih Tuh teman-teman selanjutnya kita ada mobil yang bagus banget Heeh. <guluh> Mitsubishi Outlander Tipe Bici -bici apa bisi Mitsubishi Outlander G Tipenya GLS GLS Matic Hah? Tidak misalnya Matic Matic, Matic. Matic. Matic. Iya. Automatic ya teman-teman Tipe GLS Outlander Iya Tahun 2012 2012, 2012. Iya Berplat genap teman-teman Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan Dan pajaknya pun di bulan September Betul Kilometernya berapa sih? Kilometernya 80 ribuan rekod Ah gak bener Betul boleh dicek aja langsung. Oh, iya. pak iya. Pak. Iya hmm. betul betul betul betul betul. Gili. Iya. Nemu mobil mewah dan nemu mobil langka loh sini. Betul di sini. Jarang-jarang loh. Tahun 2012 mobil beginian kilometernya masih sangat rendah, 80 ribuan. 80 teman -teman. ribuan uh. dengan OTN 145. 145. Kalau, 145. 145. Uh. kalau mau TDP bisa dengan 23 juta. 23 juta. Ansurannya 4,3. 4,3. Uh, DP betul. 23 masih nego ya, Cik, Iya ya. dong. Makanya <laughs> ke sini aja, bisa tes drive langsung lagi, harganya iya. pasti didiskon. Nah, tuh teman-teman 145 di Open face OTR ya. ya. Buat teman-teman ini harganya masih cukup enak karena mm -hmm. kondisinya pun luar biasa. Mm -hmm. Bagus sekali. Kilometernya rendah untuk mobilnya pun, wow. Sudah teman-teman langsung japri eh, aja. Ditunggu ya, oke. Mobilnya okay. jempolan kualitasnya. Ya. Uh, baik, selanjutnya ada Camry nih, Cik. Ya, Camry. Ini Camry. Camry ini tipe apa nih, Cik? Henry tipe V 2,5 V 2,5 tahun berapa Cik? Tahun 2013 2013 tipe ya. V 2,5 bertransmisi otomatik tentunya ya Betul, tipenya V 2,5 KM nya pas lagi kebenaran 119 119 ya. Tahun 2013 2013 Ya teman-teman ya, tipe V bertransmisi otomatik nya berpat genap untuk pajaknya di bulan September, panjang 2023 betul. dan untuk alamat SMK di daerah Tangerang Selatan itu ya, betul sekali. 100 ribuan, 119, betul, seratus uh, ribuan, seratus uh, betul, seratus ribuan. Iya, atas sama perorangan sih ya, atas nama perorangan, uh, iya. Nah, ini dia yang tadi masuk aku nih DP-nya cuma 5 juta DP-nya 5 juta. Ya, ini Camry. Masa DP 5 juta bisa naik Camry kan Benima. gak ada kan cuma di Den Auto aja. Mobil para sultan. Nah, ya. betul para sultan. Harganya berapa, sih? Harganya 200. 200 juta. Ya. Masih bisa nego ya? Masih bisa masih nego. dua ribu tiga 2013 tipe ya. V dua koma 25 ya. Hmm. Secara overall kondisinya masih bagus banget, masih okay. sini ya barang. Iya. Ya. Rata-rata ya. Betul. Nah, Paket kreditnya DP 5 juta angsung berapa sih? 6,4 selama 4 tahun. 6,4 selama 4 tahun? Iya. DP 5 juta? Iya. Uh, teman-teman DP-nya 5 juta. Wah, wow, iya. banget. Untuk angsuran dinegoin aja langsung. <laughs> angsurannya <laughs> ya nggak tahan ya. Angsurannya. Ya, tapi kan DP-nya merem betul. gitu loh. Iya ngan -ngan betul. DP-nya penting lagi. taunya DP-nya aja dulu deh, iya. ya, angsurannya belakangan. Betul. <laughs> Buat teman-teman yang mau simulasinya kredit, bisa langsung tanya-tanya Boleh. Oke, Oke, selanjutnya nih kita ada Brio Mobil ya, Brio ini. Ya. Ya. Brio. Wow, Brio nya bagus sih. Ya, Wah, Brio nih. Warna brio nya tahun pemakaiannya 2022 Pak. Brio 2022. Iya. Oh tapi niknya 2021 ya? Iya betul. Nika 2021. Ini tipenya E Satya Metik. E Satya Metik. Tahun iya. 2021 temen-temen berplat ganjil. Betul. Untuk pajaknya Januari 2024. Wah, pajaknya eh, juga panjang, panjang ya. Januari 2020. Alamat smk Ini Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Berplat ganjil ya, teman-teman, Jakarta Barat atas nama perorangan tentunya. Betul, betul. Kilometernya berapa, sih? Kilometernya mau tahu 13.000. 13 rekod boleh dicek. Wow, iya. Full juga Bo ya. Boleh. Mobilnya Bo udah kelihatan digres banget bener Benar, ya. benar. Masih iya. full oris tahun 2021. Bekas rasa baru. Ya, rasa <laughs> bekas rasa baru bener. betul sekali, Pak. Heeh. Uh -uh. Harganya berapa OTR nih? OTR-nya 150. 150. Iya. OTR-nya. Betul. Wow, iya. 2021 luar iya. biasa. Betul. Tinggal siap pakai. Pajaknya juga panjang semua. Ya kan? Pajaknya juga? panjang. Iya. Bisa pakai Lebaran loh. Bener. Hmm. Mobilnya bagus. Waduh. Mantap ya. Warna putih lagi Pak. Bener. Hmm. Harga kredit eh, ini berapa sih? DP-nya Paket kreditnya bisa TDP 10 juta, angsurannya 4,6. 4,6, TDP yeah. 10 juta tuh teman-teman, angsurannya yeah. 4,6 wajar, mobil baru ya. Ci. Betul. Baru uh, setahunan. Iya. Yeah. Uh, uh. luar biasa. Pokoknya di Cimelan mobilnya bagus-bagus, bener-bener yeah. berkualitas dan harganya tinggal diomongin aja. Betul. bisa langsung datang lah. ke lokasi, tes drive langsung gratis, tes drive free minum-minum kopi-kopi dan semuanya ada Betul. di sini. Nah buat teman-teman juga yang mau wa jangan sungkan-sungkan malam sekalipun bisa boleh iki, ya. iya. Pasti iya. Nah ada yang mau disampaikan? Kira-kira iya. sebelum ditutup. Iya oke untuk uh, semuanya uh, untuk semuanya kami ucapkan terima kasih untuk bagi para penonton tapi kami tunggu kedatangannya di Den Oto. Jens otopalam semi serba otopalam semi blok A2 nomor 21 kalau mau WA 0821 2249 8278 Oke okay, ditunggu ya oh, itu dia dari Cimelan nah buat teman-teman apabila ada yang nah berikut tadi teman-teman yang telah kami sampaikan bersama Cimelan Mohon maaf sekiranya apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya. Cie. Betul. Saya dari Eros Auto Cimelan dari Dance Auto ya. ya. Untuk diri pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Eros Auto.